hadis dan sunnah adalah sinonim kau tadi belajar apa? belajar hadis kau tadi belajar apa? belajar sunnah tapi ada juga yang membedakan, ada yang mengatakan hadis lebih umum, cerita nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu, sampai pindah ke kota Madinah, sampai meninggal, hadis Adapun sejak dia jadi nabi, sampai meninggal, jadi dalil kok sunnah ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah manshanabil Islamis sunnatan, hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan. Nabi pakai jubah, sunnah kebiasaan. Nabi pakai sorban, sunnah kebiasaan. Nabi pakai siwak, sunnah kebiasaan. Bapak setiap pagi merokok, sunnah. <laughs> Tapi bukan sunnah nabi, sunnah Bapak Ibu setiap mau pergi undangan pakai lipstick sunnah, tapi bukan sunnah nabi, sunnah ibu. Adapun sunnah nabi adalah yang dilakukan nabi, yang diucapkan nabi, yang dipakai nabi. Mau tanya ilham nabi saw sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi. Menkaulen ucapan nabi, ucapan nabi itu adalah sunnah hadis nabi. Mana diantara ucapan nabi? Raka'at al-fajri khairun minat dunia wa fiha Dua raka'at kohliyah subuh Lebih baik daripada dunia dan seisinya Ucapan Nabi Man sallat subahafi jamaatin Siapa yang solat subuh berjamaah Kana fi zimmatillah maka dia mendapatkan perlindungan Allah Sampai petang hari nanti Sunnah Nabi Iza lakala a'adukumul masjid Kalau kamu masuk masjid Fala yajlis jangan duduk Hatayusollirat hatayini Sampai sholat dua raka'an Sunnah Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabab antonyilululah ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Ya Maulazin Allah Ilah Zillo hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Swt. Siapa di antaranya Rajulun kalbu mu fil masajid orang yang hatinya tergantung di masjid sunnah kerana ucapan itu keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Manshullah subuh berjamaah tiada siapa yang solat subuh berjamaah semua ko selesai solat subuh dia tak keluar masjid tapi dia duduk di masjid yarohullah berzikir menyebut mengagungkan mengingat Allah hatatatul asham sampai terbit matahari duduk dia di masjid tapi berzikir bukan duduk tidur hatatatul asham sampai terbit matahari setelah terbit matahari dilewatkannya waktu dua tanduk setan apa itu makna dua tanduk setan ini bumi ini matahari nanti ada masanya terbit matahari itu ada jam kita tengok jam berapa terbit matahari begitu terbit matahari datang setan menghampiri Ni matahari bulat ni matahari bulat begitu terbit matahari bulat datang setan menghampiri hmmm Setan, kan? matahari bulat datang setan menghampiri maka disebut dengan karnai syaitan dua tanduk setan berapa lama waktu dua tanduk setan itu? ketika matahari naik setinggi tombak setelah diukur menurut ilmu astronomi naiknya matahari dari bawah ke atas setinggi tombak 12 menit untuk supaya genap mudah selamat 15 menit maka kalau terbit matahari jam 6.30 lewatkan 15 jam 6.45 barulah bisa melaksanakan salat sunat isyraq 2 rakaat sunah Nabi bicara man shalla subaha bi jama'atin siapa yang salat subuh berjamaah ثم قعد يذكر الله dia tak keluar masjid duduk berzikir dengan Allah hatta tulu asyam sampai terbit matahari dilewatkan lewat waktu 12 menit setinggi tambah Suma yusalli raknataini salat sunat biarakaan. Kanatlah uka ajri hajatin wa umrah. Dapat pahala dia macam pahala haji dan umrah.